Halo sahabat zodiak, apa kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini, kita akan bahas tentang zodiak yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun. 2020 Namun, buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, di sini sebelum keramalannya, saya informasikan terlebih dahulu.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 Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berhasil mandiri dan meningkatkan keuangan serta mendapat rezeki di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambilkan kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang berhasil mandiri di bulan Oktober tahun 2020.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 Ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang berhasil mandiri dan sukses di bulan Oktober tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Untuk zodiak yang pertama yang sukses mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober adalah seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang teguh pada pendiriannya bekerja dengan idenya sendiri dan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan ide serta kreativitasnya sendiri di sini juga digambarkan seorang Leo mempunyai keinginan dan impian serta harapan yang sangat tinggi dan cita-cita itu ia akan wujudkan dengan ide serta usaha dan kinerjanya sendiri di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tidak mau mengharapkan orang lain, ataupun tidak mau bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan rezeki yang dapat meningkatkan keuangan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan mendapatkan mimpi itu di bulan Oktober tahun 2020, dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King Obsol itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang orang tua Leo sendiri dan bisa juga dikategorikan support energi didapatkan dari seseorang yang lebih dekat dengan Leo yang dimana seseorang tersebut. Lebih pengalaman daripada seorang Leo, dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Career. Secara umum, The Carrier itu diartikan maju terus, pantang menyerah, maju terus meskipun mendapatkan kegagalan, dan di sini bisa dikategorikan merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri di bulan Oktober, dimana mendapatkan dukungan dari orang tua. Ataupun rekan serta sahabat Leo sendiri yang mempunyai pengalaman lebih dari seorang Leo. Dan The di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tidak mau pantang menyerah. Dan sosok seseorang yang maju terus meskipun jatuh dan ia akan bangkit kembali untuk mendapatkan serta mewujudkan impiannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk kartu celiak yang kedua adalah ten of one ataupun 10 tongkat untuk jodek yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang jangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri dan berhasil di dalam bulan Oktober tahun 2020 di sini digamparkan seorang Scorpio yang dulunya pernah mengalami pengkhianatan ataupun mengalami kekecewaan di dalam kategori memberikan kepercayaan kepada orang lain di dalam hal kinerja ataupun di dalam hal karir dan pekerjaan yang berdapat negatif kepada keuangannya di bulan Oktober ini seorang Scorpio akan bangkit dan memulai usahanya dengan ide serta kreativitas dan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan disinilah seorang Scorpio akan sukses mandiri dan berhasil mendapatkan rezeki yang sangat bagus serta meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan ide sendiri bekerja tanpa mengenal lelah dan bekerja sesuai dengan kedisiplinan yang ia terapkan pada diri sendiri dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri dan di mana ia mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak. Anak tersebut merupakan Anak Scorpio sendiri atau bisa jadi anak saudara serta tetangga Scorpio sendiri. Dan jika kita gabungkan dengan kartu The Care di sini menggambarkan, seorang Scorpio merupakan seseorang yang sukses mandiri di bulan Oktober, dimana ia mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak. Dan The Care di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan seseorang yang tidak mau menyerah, dan seseorang yang bangkit apabila terjatuh demi mewujudkan cita-cita dan impian serta harapannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan di bulan Oktober ini seorang Scorpio akan mampu mewujudkannya dan ia akan sukses mandiri dengan ide dan kreativitasnya sendiri. Dan selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah 9 of Cups ataupun 9 Piala. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dia akan kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang sukses dengan ide dan cara, kinerjanya sendiri, serta kreativitasnya sendiri yang ditandai dengan di sini seorang Libra melakukan semua usaha ataupun pekerjaan dengan secara tenang, penuh tanggung jawab, dan disiplin. Di sini juga digambarkan seorang Libra melakukan ini dikarenakan seorang Libra asmarahnya sangat bagus di bulan Oktober yang dimana mendukung seorang Libra akan dengan tenang bekerja dan fokus di dalam pekerjaan. Sehingga di sini semua pekerjaan ia akan selesaikan dengan ide dan caranya sendiri yang dimana bisa meningkatkan keuangan serta seorang Libra akan mendapatkan peski yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum, yakni itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri, di mana ia mendapatkan dan ketenangan jiwa dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Libra saat ini, dan Dekereot di sini menggambarkan. Seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan penuh ketenangan sehingga ia berhasil sukses mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di mana dukungan dari seorang pasangan ia dapatkan dan di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang disiplin di dalam bekerja dan penuh jawab. dan apabila pekerjaan ia sudah lakukan maka itu ia akan selesaikan dengan caranya sendiri yang berbuah manis yang dimana dapat menunjang keuangan lebih bagus di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah three of Short, ataupun tiga pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang berhasil mandiri dan sukses di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aris yang dulunya akan mempercayakan pekerjaan kepada orang lain dan menggantungkan pekerjaan kepada orang lain yang dimana hasilnya adalah berdampak negatif kepada keuangan seorang Aris dan berdampak negatif kepada kehidupan seorang Aris. Di bulan Oktober ini itu yang akan jadikan sebuah pelajaran dan di sini seorang Aris akan berjuang secara sendiri. Bekerja dengan tangan sendiri tanpa menggantungkan dan mengharapkan orang lain di dalam pekerjaannya. Dan semua ide yang ia keluarkan di dalam kategori hal pekerjaan akan berbuah manis yang dapat meningkatkan kehidupan dan meningkatkan keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020. Dan disinilah kategori seorang Aris bisa dikatakan sukses mandiri di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan dimana mana di sini adalah seseorang yang lebih tua dari Ari sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang sukses di dalam berkarir dengan ide dan sukses mandiri di bulan Oktober tahun 2020. Di mana yang mendapatkan dukungan dari sahabat yang lebih tua ataupun yang lebih pengalaman dari seorang aris sendiri? Dan Dekereo di sini menggambarkan seorang aris merupakan sosok seseorang yang sukses mandiri di bulan Oktober. Di mana mendapatkan dukungan dari seorang sahabat? Dan di sini Dekereo mengartikan seorang aris merupakan sosok seseorang yang bangkit dari kesalahan dan keteguhkan yang ia alami sebelumnya. Dan di sini seorang aris akan memperjuangkan impiannya serta harapan dan cita-citanya di bulan Oktober. Tahun 2020 dan semua perjuangan hari itu akan terjawab di bulan Oktober dengan manis dan secara maksimal meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses mandiri di bulan Oktober adalah seseorang yang berzodiak Leo selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio. Selanjutnya, seseorang yang berzodiak Libra dan selanjutnya seseorang yang berzodiak aries Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sukses mandiri dan berhasil di dalam rezeki dan meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam